Hello Plan, welcome back to me. Baru-baru ini viral adanya keranda terbang di Malang yang menggegerkan warga sekitar. Warga berkata bahwa itu adalah lampor yang membawa penyakit dan kematian. Pertanyaannya adalah, kenapa baru viral sekarang? Padahal keranda terbang sudah ada sejak zaman dahulu kala bahkan sebelum saya lahir. Contohnya di desain. Berbicara tentang keranda terbang di desa ini Di Jawa Tengah, tempat saya tinggal Itu sudah ada sejak zaman dahulu kala dan bahkan sebelum saya lahir Hal itu saya ketahui dari beberapa orang sekitar Yang sudah lama di desa ini, yang sudah sesepuh di beberapa leluhur lainnya Bahkan di desa ini, sudah lama sekali tidak diperbolehkan menggunakan keranda Untuk mengangkat jasad yang sudah meninggal dan sekarang sudah digantikan dengan peti Ini adalah foto pengantaran peti buyut saya Yang pada saat 2018 dia meninggal dunia Menggunakan peti, bukan keranda Peti ini akan dikubur bersama dengan jasad orang yang sudah meninggal ke dalam liang lahat Jadi masyarakat sini, jika ada orang yang meninggal dunia Keluarganya akan membeli satu peti untuk keluarganya yang meninggal dunia Dan peti itu akan dimasukkan ke dalam liang lahat bersama dengan jasad orang yang sudah meninggal Tanyaannya adalah kenapa kok petinya ikutan dimasukin ke dalam liang lahat. Padahal itu kan sebenarnya tidak boleh dalam Islam. Oke, <tuh> oke, okay, okay, daripada kita sok-sokan tahu-tahuan, daripada kita sok-sokan berasumsi segala macam, lebih baik kita tanya kepada beberapa orang di desa ini yang sudah lama tahu tentang legenda desa ini. Capcus, kenapa, Ma? Eh, terus, eh, baru kayak gini. Alhamdulillah, aku Iya sih, guys, gini tuh kayak entok entok renduh ngak-ngak keranda mancing mati terus, nah, mati. Mupeng, malah, mati. terus. Hmm. ya malah mati terus ya agar mati agar mati ya kapan Sa makannya sama saya keinto, ya Bek. eh nah nggae tekon. eh Nggae tekon. Mulai tekon iki piye? Tekon apa tekon aku. Pekon apa? Gek tugas kuliah. Iya, Dek. kenapa tuh nek baru tega untuk ana krondo gini tuh? Eh, Nek weruh ge entuk ana krondo gini. Krondo ya pada krondo, kedondo sing ge mati iki lho. Ora entuk kuwi nganu. Nek ora entuk kuwi wis gak kena. Gini. Gak kena di di di, di gotang-gotang barang sing ra ketok. Lu ka Ibu ini jam perut? Jam saat diboleh tau, mati nunggu aku mati, itu tuh mati, Man, mati. si apa? <ruh wakilio> setan, ya. setan, setan itu setan Kayak lampar gak sih? Kayak setan rana kaya Yang roh ya kok iso kok kan kok iso hilang? hilang, kilo Ada ngotong ngotong terus bilang nuraroh mandek. Mm -mm. Laku, kan saatnya diganti peti kok tiba-tiba diganti peti gini? Iya, peti. Berarti kano di. Kerondone, di Di Gue tekan-tekan doh padek apa nek laki berarti kuburan kuburan terus harus Bukan harusnya orang deh ana duwe trafikan treblo at treblo gak kok. apa tek-tek Aku aku kira-kira ingin -kira -kira peti ini malu dikubur bentuk ini udah melu melayu-melayu nah. oke okay guys ternyata kita nggak dapat informasi apapun apakah benar-benar di desa ini tuh lampor atau enggak jadi nggak uh, tahu soalnya dari beberapa yang aku tanyain tadi mereka nggak nyebutin soal itu tapi mereka cuma bilang ada-ada benda gaib nggak kasat mata. jadi aku gak bisa nyumpulin tuh bener-bener dia atau enggak enggak oh, tahu oleh karena itu, aku sekarang mau coba tanya sama temanku soal ini Tapi aku gak mempercayainya seutuhnya ya Cuman nanti kalian bisa nilai sendiri dari pendapat dia Kalau emang gak percaya gak apa-apa Karena juga aku gak percaya 100% atau gimana-gimana Cuman kita tahu dari pendapat dia dulu aja Karena biasanya dia tuh paham beberapa gitu Jadi check it out. Karena menurut saya, tanda terbang itu belum tentu langkah Karena pernah masa kecil di teman saya yang melihat itu emang keranda terbang tapi itu kalau di sini disini terbang tapi entah sebutannya di daerah lain mungkin Lampor atau apa cuma yang saya ketahui itu pertanda ini kalau pertanda ini aja pertanda sial aja. bukan tahu saya kalau keranda terbang itu udah banyak, banyak orang meninggal Enggak, tapi tapi karena di terbang yang di tempatku banyak orang meninggal setiap setiap ini setiap perandanya masuk ke tempat situ ke depan rumahnya itu satu keluarga meninggal tapi menurutku itu adalah asumsi dari masa ke masa turun temurun tapi kalau asumsi kenapa bisa se, se ini se sepas itu dulu setiap diampirin dia meninggal setiap diampirin dia meninggal ya karena mungkin di pemikirannya itu terlalu menjurus ke itu dari masa ke masa sulit dihilangkan akhirnya menimbulkan sedikit-sedikit ada orang meninggal dikaitkan dengan entah keranda terbang atau keranda itu mengarah ke rumahnya yang saya ketahui lapor itu adalah prajurit dari sulukan prajurit dari Niro Kidul dari daerah Yogyakarta sana nah, kok kamu bisa tahu soal lapor dari mana itu yang saya ketahui dari kalau Lampor sendiri itu saya mengetahuinya yang pernah saya lihat so, kalau tradisi untuk penangkalnya itu cerita dari kakek saya sendiri Amar yang harus saja meninggal kemarin itu dulu namanya Pak Geblok Pak Geblok itu sakit meninggal besoknya lagi ada orang sakit meninggal kalau menurut pandangan saya Lampor itu seperti prajurit 20 sekitar 20 orang bisa lebih itu mereka itu sudah yang didatangi itu mereka itu yang didatangi sudah ada bukan sembarang mendatangi rumah orang yang yang saya ada catatan untuk diambil orang itu diambil paksa yang pernah saya lihat tapi sekarang kan banyak yang sedang viral di tiktok di medsos lainnya seperti lampor yang randa terbang jika saya melihat dari mata saya sendiri itu bingung karena kok videonya kayak video lama dilihat, ada depan kalau dilihat nggak ada apa-apa kalau dilihat kalau dilihat dengan mata batin nggak ada apa-apa Jadi itulah kisahnya. Aku nggak tahu, bener-bener nggak tahu. Apakah bener-bener yang di desa itu adalah lampor atau enggak? Aku nggak tahu. Yang penting itu juga yang namanya keranda terbang dan juga menimbulkan efek yang sama yaitu kematian. Tapi memang pada zaman dulu dikisahkan orang-orang tidak boleh memakai dipan untuk kita tidur. Namun beberapa orang mengatakan bahwa itu ada ilmu hitam yang menyerang di pedesaan yang mana ketika uh, ada orang yang memakai dipan itu akan kena dengan ilmu hitam. Tuh, karena posisinya lebih tinggi daripada orang yang di lantai atau yang gak maklipan oke okay, lah teman-teman seperti itu aja video saat ini untuk uh, sharing mengenai beberapa isu-isu horor, isu-isu yang mistis atau yang seperti ini yang tiba-tiba ada kuyang dan lain-lain I don't know kalian bisa share ke aku hmm, bisa lewat komen juga gak apa-apa yang penting, jangan lupa untuk subscribe channel ini karena channel ini akan membahas berbagai macam peristiwa yang terjadi yang saat ini sedang hangat-hangat. <laughs> Oke, okay guys, jangan lupa untuk subscribe dan mwah, dadah.